Ya, halo. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Talks uh, by Klaus Sebelumnya, salam kenal. Uh, nama saya Gempar. Saya sebagai bisnis analis di Ikra. Malam ini, kebetulan saya akan jadi double nih, host dan juga moderator untuk Talks ke-49 kali ini. Nah, untuk Talks kali ini, itu judulnya data engineering end to end on kelembagaan data platform untuk public cloud. <coughs> jadi ini itu lanjutan dari tahun kemarin ya, jadi teman-teman yang uh, sempat ikut yang kemarin itu lebih ke bagaimana bahas tentang development cycle-nya. Nah untuk kali ini pembahasannya lebih ke untuk end to end ya. Jadi acara kali ini itu memang khusus di bulan September tahun itu kita di era karena memang kita lagi bersama dengan Cloudera dan untuk kali ini memang di dunia e, seperti yang saya sebut tadi yaitu data engineering end-to-end -end on ke data platform untuk public cloud. Nah seperti kita lihat bersama, setiap perusahaan atau mungkin teman-teman startup atau mungkin teman-teman punya usaha itu pasti punya pipeline pengolahan data masing-masing. Nah tentunya sesuai dengan core bisnis perusahaan tersebut, pembangunan pipeline untuk pengolahan data itu pasti juga mempertimbangkan tentang spek teknologinya apa yang harus digunakan, atau bagaimana nanti nya Nah, setelah kita mengetahui peran dari cloud-data platform public cloud ini, nanti uh, juga rencananya itu public cloud ini juga menyediakan beberapa teknologi yang ditawarkan untuk kebutuhan perusahaan dalam mengembangkan pipeline pengolahan data. Tentunya Satu ada tantangan dan keuntungan nih, untuk dapat menggunakan teknologi tersebut. <tuh> nah, biar lebih jelasnya, untungannya terus how dan sebagainya, mungkin eh, langsung kita eh, masuk ke sesi acara ya. Untuk sesi acara kali ini pembicaranya masih sama dengannya kemarin yaitu dengan Mas Carlo Mulyana. Kebetulan beliau adalah senior data engineer di Ikra. Beliau merupakan seorang data expert dengan background dari ekonomi, jadi paham ya. Sistem ekonomi terus berujungkan dengan data. Kemudian beliau juga berpengalaman dunia IT selama 4 tahun khususnya fokus di data engineering jadi memang beliau udah pangsar banget nih untuk data engineering high skill pada perundungan SPL, Titan mungkin udah yang lainnya juga fokus beliau sekarang hanya untuk di senior data engineer di iQRA tanpa berlama-lama kita sambut yaitu Mas Rahul halo Mas Rahul halo Mas, halo halo malam, Oke, okay, thank you Mas udah join nih di level hmm. kali ini Aman mas hari ini. Aman, ya, Aman, mas ini by the way ini mas Al abis nikah nih, jadi agak lebih bersemangat RC ya. okay, selamat ya mas buat nikahnya. Oke okay. uh, mungkin ada kata kata dulu mas untuk okay. mungkin nanti kita, kita, akan. kita akan bahas ya susah judul ya end to end data engineering jadi lebih uh, kenapa end to end gitu ya karena kita kita ingin melihat sebenarnya proses dari awal kita rajut uh, kita rajut ya, kita rajut sampai processing sampai nanti uh, building machine learning gitu ya building machine learning lalu machine learning task itu gimana bisa running uh, secara automatically atau mungkin proses cleansing yang automated terus nanti uh, jadi satu data baru di-generate lagi benar-benar uh, uh, ada cycle-nya seperti itu Sip I, I oke, okay. thank you Mas buat menurut oke okay. Langsung aja uh, untuk acara ini langsung saya berikan kepada Mas Raku. Okay, thank you Mas Kumpar. Kita mulai ya. Izin share screen dulu. <coughs> Oke, okay, uh, selamat malam. Uh, mungkin aku Panjat akan rekan semuanya. Gitu ya. <coughs> selamat malam rekan-rekan. Uh, kali ini uh, sebenarnya mau sifatnya lebih ke sharing gitu ya. Sharing tentang Uh, data Engineering end to end di cuadira data platform uh, public cloud. Kalau kemarin teman-teman uh, yang ikut dari uh, Topsonnya nyambung ya dari 48 ke 49. Kita 48 kita berbicara arsitekting uh, data science uh, environment lebih ke development cycle ya kalau saya sebut. Kenapa development cycle? Karena uh, proses itu hanya dilakukan pada saat memang kita dalam ada tujuan membuat uh, satu model ya satu model machine learning lalu di situ kita uh, ngegenerate sebenarnya melihat uh, datanya ini mau diapain sih gitu kan nanti misalkan oh datanya bisa dibuat uh, buat bikin uh, ini nih uh, inside misalkan uh, clustering gitu ya segmentation gitu nah itu salah satu development cycle ya development cycle karena hanya dilakukan uh, memang berulang-ulang kali untuk mendapatkan satu titik akurasi yang memang sudah optimum dan uh, apa uh, punya relevansi dengan objektif bisnis, gitu. uh, tapi masih dalam tahap development. Ketika mas masuk tahap end-to-end -end itu uh, yang tadi sudah dikembangkan, lalu di-deploy, uh, kita bicara, kita deploy, kita implementasikan, dan kita dapat running dari mulai short sampai ke bahkan ke visualisasi, di ya, mana kita nanti bisa consume, itu jadi satu uh, narasi itu ya satu insight dan uh, ini kenapa ada depannya data engineering karena memang itu salah satu uh, flow daripada pembangunan pipeline ya dari source, nanti data di uh, masuk development cycle lalu masuk, uh, muncul satu model atau muncul satu uh, codingan uh, spark gitu ya mungkin untuk cleansing mungkin untuk agregasi yang nanti mungkin di store ke Data mart lagi, nah nanti akan dikonsumsi secara otomatis gitu sih. Jadi uh, kita akan menyampaikan, uh, saya akan menyampaikan lebih ke uh, data engineering end to -end nya Mungkin uh, sedikit recap ya uh, dari yang kemarin. Pertama uh, yang baru join gitu ya, saya mau coba uh, sharing uh, sebenarnya apa sih CDP Public Cloud gitu ya? Apa bedanya CDP Public Cloud dengan uh, CDP On Premise gitu? Ini karena kenapa saya ulang bahwa CDP Public Cloud ini salah satu bisa dibilang produk e, baru yang masuk ke market dengan e, tawaran itu ya data lake, self-service analytics dan machine learning service gitu without installing managing the data platform software mungkin teman-teman eh, kalau konsep eh, lihat eh, tahu konsep SaaS gitu ya software software as a service gitu ya mungkin nah di sini eh, mirip gitu ya jadi eh, CDP di sini eh, benar-benar menyediakan platform di mana kita bisa integrate dengan eh, partner dalam dalam artian di sini eh, multi public cloud ya ada AWS ada Azure ada GCP ya, ada Google Cloud Uh, Defense kita mau uh, menggunakan yang mana, karena memang uh, untuk public cloud ini, uh, walaupun dia terintegrasi dengan uh, AWS, Azure, and Google Cloud, dia juga memiliki uh, ini sendiri ya, security level sendiri, uh, Di sini kalau kita lihat ada Cloudera SDX ya share uh, share data experience, jadi share data experience ini dia menyimpan metadata, skema security and data governance dari layer si CDP itu sendiri. Jadi, selain kita bisa kontrol, biasanya kan orang pertanyaan, lagi-lagi um, kita bicara public cloud, bagaimana secara security-nya, bagaimana secara uh, data governance-nya, maka kembali lagi terhadap, uh, satu ya, security level, security level ada di uh, public cloud tadi, yang kedua, Jangan khawatir, cloud era juga memiliki security level sendiri, gitu. Nah, security level ini uh, yang dimiliki oleh cloud era ini uh, sama ya, sama dengan yang private cloud atau sama dengan yang on-prem. Artinya, memang produk cloud era ini kan uh, terkenal dengan high key secure uh, platform ya. Jadi teman-teman nggak -teman perlu khawatir uh, untuk masalah security level Nah, di sini. Uh, aku sedikit recap ya mungkin untuk teman-teman uh, yang uh, baru join lagi bahwa uh, untuk CDP Public Cloud itu tidak hanya uh, data engineering tapi ada uh, data warehouse, operational database yang memang ini masih satu uh, cakupan gitu ya, satu cakupan untuk uh, konsep data engineering gitu. Kita kan kontrol uh, database juga, lalu kita uh, nge-provide satu uh, skema data warehouse, kita ngebangun data mart, lalu kita uh, Maintain data flownya seperti apa, data engineering untuk kita deploy job itu seperti apa, begitu ya. Kita benar-benar nanti benar-benar on demand ya. Kita bisa melakukan ad hoc engineering juga, di mana kita memang nggak perlu nge-provision cluster itu dan running 20, 24 jam atau bahkan nggak nggak running satu harian atau bahkan nggak running satu minggu itu juga kita di sini bisa. Begitu. Selain ada multi public cloud juga saya Uh, ingin menyampaikan bahwa si Klodera ini punya hybrid cloud ya mungkin nanti di talks on sesi yang ke-50 uh, insya Allah nanti akan ada uh, pembahasan tentang hybrid cloud jadi itu sangat menarik ya mungkin teman-teman yang berangkat dari small medium enterprise yang mungkin punya server fisik atau seperti apa nanti uh, ingin menggunakan uh, hybrid cloud itu seperti apa, nah, nanti uh, akan ada talks on nya di sana gitu Lalu kalau juga punya control plane di itu data catalog, data lake di situ uh, tersimpan. Lalu ada replication manager ya. Replication manager ini uh, beberapa job kita yang memang sudah kita deploy, lalu uh, kita replikasi agar tidak uh, down gitu ya. Lalu ada workload manager untuk melihat sebenarnya performance apa aja yang sedang running saat ini gitu ya. Manajemen console ya, sebenarnya sama, masih kontrol profile daripada platform kita itu seperti apa mekanismenya gitu. Kalau kemarin kita belajar uh, belajar uh, apa ya belajar sekilas tentang machine learning ini kurang lebih mirip uh, CDSW ya CDSW. Uh, tetapi di machine learning ini kita bisa benar-benar atur sendiri klaster kita ini mau berapa workernya mau berapa pun dia nanti akan running di atas Kubernetes itu kita mau scaling di angka minimum dan maksimum berapa. Dia akan automated juga uh, secara ada robotnya gitu ya jadi robotnya ini ketika memang di situ tidak ada activity nanti session yang akan dibuat itu uh, akan otomatis ke, ke stop sendiri seperti itu jadi di situ juga ada uh, data hub ya teman-teman data hub ini bisa buat uh, cluster masing-masing uh, terus di sini nanti kita akan lebih bahas ke data flow sama data engineering serta uh, data warehouse dan uh, machine learning ya gabungan antara yang kemarin ya data warehouse sama machine learning seperti itu lalu sebenarnya kenapa sih kita uh, why we should uh, use CDP public cloud also what are the advantages nya pertama on demand analytics ya on demand analytics ini lebih ke ad hoc ya ad hoc analytics dimana memang kadang kita keseharian uh, tidak selalu maintain pipeline untuk uh, analitik gitu ya tapi ada juga memang yang Uh, apalagi untuk teman-teman yang memang di uh, startup, kadang kan juga ada data-data uh, yang memang hanya diolah uh, satu hari aja, satu hari itu aja untuk meng-generate satu uh, insight. Mungkin teman-teman melakukan uh, crawling gitu ya, crawling dataset dari uh, event stream gitu kan datanya banyak, lalu uh, butuh satu pengolahan yang memang uh, harus segera uh, menghasilkan satu decision yang untuk bisnis uh, bisnis usernya. Nah, itu bisa cocok untuk data engineering kita ada di on-demand analytics. Lalu, di kedua adalah easy configuration. Nah, ini masih sama dengan kemarin. ya Ini secara overall bahwa di end-to-end -end data engineering itu juga easy to config. Kenapa? Karena memang kita dihadapkan dengan kemanjaan dari UI-nya, ya dari UI-nya Clodera yang memang sebenarnya di belakang layar dia sudah berinteraksi dengan cloud provider tadi. Misal kita misalkan membuat uh, satu klaster untuk uh, data mark gitu ya agar data mark kita itu dapat diakses uh, oleh teman-teman bisnis user dan kita bisa tahu nih kira-kira kebutuhan query nya nanti akan seperti apa lalu uh, User yang akan ngehit ke uh, data mart kita ini seberapa banyak, lalu kita bisa atur di situ, juga. Makanya di sini benar-benar easy gitu. Config uh, mau kita bicara ke data warehouse, data mart ataupun uh, kita buat satu job gitu ya, satu job yang memang nanti ada repetition uh, task. Nah, itu juga kita bisa deliver juga dengan sangat uh, mudah ya. Lalu, uh, walaupun dia ya easy to config, uh, bisa di-up dan bisa di-down uh, kapan aja gitu ya. Cloudera juga tadi ya saya katakan bahwa ada integrated and secure platform gitu. Walaupun Cloudera ini memang uh, bisa di apa ya bisa digabungkan dengan beberapa stack-stack uh, misalkan di backbone kita menggunakan AWS gitu ya ataupun ya GCP ataupun Azure gitu. Nah, kita juga punya layer security sendiri ya tadi ya. Cloudera uh, share data experience gitu. Lalu uh, Sebenarnya dimaksud dengan uh, on demand analytics uh, bisa jadi seperti ini. Bisa jadi ketika kita melakukan uh, project pertama ya, saya analogikan project pertama, ini masih sama dengan yang uh, kemarin ya. Jadi ada machine learning, ada data engineering, ada data hub. Ini mungkin saya bisa bisa bilang bahwa ini semi semi end to end karena memang uh, kita di sini mungkin datanya dat kita ambil dari data hub, kita buat cluster uh, data warehouse ataupun da cluster data mart lalu dikonsume ya setelah kita buat data datamart ini nanti di uh, insert ke hive table gitu lalu dikonsum oleh si machine learning itu sendiri uh, di, di jupiter di, di jupiter lab itu kita buat uh, spark uh, spark station lalu nembak ke hive table lalu kita bisa ngegenerate satu uh, temuan ya satu temuan uh, machine learning gitu ya satu algoritma machine learning yang lalu yang mungkin nanti akan diimplementasikan ke setiap mungkin setiap jam kita trigger, setiap jam atau mungkin kita trigger untuk memprediksi dia batch processing daily. Gitu ya, kita mau daily processing, lalu kita lempar ke sini. jobnya, itu bisa juga jadi semi-end semi to end. Untuk yang project kedua, mungkin kita hanya butuh data engineering dari sisi warehousing aja data mark, lalu mungkin kita lebih ke banyak. Uh, membuat staging table, lalu kita buat a production table, lalu uh, kita juga cuma untuk melakukan apa ya, bisa dibilang query-query analitik gitu ya. Nah, nggak nutup kemungkinan bahwa bisa nggak kalau misalkan, ini kan katanya on-demand analitik, bisa nggak kalau misalkan kira-kira cuma data engineeringnya aja. Bisa aja sebenarnya cuma data engineering aja. Mungkin uh, saya punya uh, python code yang untuk cleansing mas, tapi saya pengen ini implement uh, jalan di Cloudera itu, untuk uh, tiap jam gitu atau bahkan mungkin kita uh, jalanin untuk tiap uh, satu harian gitu ya tiap hari atau enggak, tiap minggu itu bisa jadi nanti kita langsung upload aja file .py-nya yang akan running gitu ya lalu uh, easy to config masih sama ya jadi easy to config di sini lebih ke uh, bagaimana kita mengintegrasikan gitu ya mengintegrasikan AWS di US GCP sama Azure untuk cloud era di mana security lever di tingkat cloud uh, sudah dimiliki oleh cloud itu sendiri ya uh, seperti yang kita kenal dengan cloud on prem mungkin ya ataupun cloud private cloud nah, ini security-nya sama juga jadi di tingkat cloud nah easy to config memang kita bisa bebas milih yang mana aja tapi intinya adalah uh, kita dihadapkan dengan step-step uh, ataupun langkah-langkah dan cloud sendiri juga secara detail sudah memberikan Uh, ini ya, apa kemudahan untuk kita step-step gimana? Namanya itu kalau nggak salah, CDP Quick Start. Dan di CDP Quick Start itu ada pilihan untuk AWS, GCP, atau Azure. Di sana juga kita bisa uh, ngebuat ini ya. Kalau daerah test drive, uh, aku sangat encourage teman-teman yang ingin mau coba-coba untuk uh, CDP Public Cloud. Itu kalau nggak salah ada dua hari, uh, 40, 40, 48 hours untuk kita bisa trial uh, di klusternya klodera. Seperti itu. Lalu ini ya, tadi uh, integrated and secure platform uh, masih masih sama sih sebenarnya intinya adalah uh, security di setiap uh, fitur-fiturnya itu memang sudah integrated uh, di sini ya. Jadi masih ada ada layer ada layer khusus lah untuk menangani uh, security sama governance serta meta-meta datanya itu. Nah, ini <tuh> Mungkin uh, saya sedikit sharing sebenarnya how we handle end-to-end uh, -end batch processing job atau lebih ke end-to-end -end, uh, data engineering-nya ya. Mungkin sedikit uh, mengingat, mungkin teman-teman yang kemarin di Tokso 48 udah gabung, udah nggak asing ya sama gambar ini yang kemarin saya paparkan bahwa, uh, let's say kita, uh, jadi ini skenario-nya adalah kita akses dari slave replication, lalu kita, ini bebas ya, uh, kalau di sini mungkin uh, karena saya, ada development stage gitu ya di mana di sini adalah saya pengen melihat uh, saya pengen membuat satu code uh, cleansing secara automated. Jadi yang saya lakukan adalah saya harus melakukan ini ya apa uh, data audit and quality untuk mendapatkan uh, ini ya pattern-pattern kotornya -pattern, uh, itu ada di mana sehingga saya tahu nanti ke depannya jika ada data satu batch data masuk saya itu harus uh, engineering di mana secara automated sehingga saya butuh data yang memang sifatnya ad hoc kita ad hoc import gitu ya kita trigger pakai Airflow mungkin kita ngambil sampelnya itu setiap hari kita ngambil sampel dari sekian jam sekian gitu kita lempar ke data lake di sini kebetulan skenario nya kita menggunakan AWS ya AWS kita buat kita lempar ke data lake nya dan di sini kita store ya pertama kali kita biasanya kan data extension-nya atau enggak txt atau enggak csv gitu ya lalu kita buat satu uh, external table di Hive lalu uh, dengan merujuk ke file CSV atau TXT tersebut kita buat staging table gitu ya. Kita buat staging table di Hive dengan bantuan uh, Hue interface-nya sama Impala. Setelah kita buat staging-nya baru kita melakukan ETL ya. Jadi uh, setelah membuat table-table uh, staging lalu kita sesuaikan dengan uh, apa data-data tipe-tipe data sesuai skema yang aslinya seperti apa gitu. Jadi dari situ sebenarnya yang kita gunakan di sini adalah da bisa data hub dan bisa data warehouse. Nah bedanya apa data hub dengan data warehouse? Sedikit merikap lagi, data hub ini uh, dia nggak nggak bisa uh, ini ya nggak bisa di scaling, uh, nggak bisa nggak bisa uh, scale up dan scale down gitu. Tapi kalau di data warehouse ini kita bisa scale up dan scale down. Jadi mau kita mau ingest data kita bisa pakai DAS ya, Data Analytics Studio yang memang itu diprovide oleh Virtual Warehouse yang tersedia di Data Warehouse. Jadi Virtual Warehouse ini seperti dia uh, warehouse yang berdiri di atas uh, Kubernetes cluster gitu ya. Jadi dia bisa di up dan bisa di down dan bisa di scale secara otomatis. Nah, lalu uh, dari situ kalau kita menggunakan Data Warehouse, kita bisa uh, Query juga ya, Query view. Uh, terus kita juga bisa query menggunakan engine Impala yang tentunya lebih cepat. Di production tablenya kita bisa store dia sebagai parquet uh, file ya, yang nantinya parquet uh, file kan bisa lebih cepat, seperti itu. Jadi setelah development stage ini, data diambil dan data dimasukkan ke table, dan biasanya kita uh, menggunakan uh, Clodera Machine Learning ya, mesin, Clodera Machine Learning Cluster, kita running Jupiter Lab ya, mungkin untuk teman-teman yang uh, apa, teman-teman yang berangkat dari Anaconda nah ini mirip-mirip banget Jupiter Lab yang ada di bahkan sama ya yang ada di Clodera machine learning. Nah, di Jupiter Lab ini saya mengingat bahwa kita bisa menggunakan ini ya, engine bisa pilih. Kita mau pakai skala sebagai programming language-nya bisa pakai Python dan kita bisa pakai PySpark, ya. Jadi kita bisa menggunakan. Kita bisa pilih. Kita mau memproses data itu pakai apa nih? PySpark kah, Apache Spark kah, Scala kah atau Python. Nah, dari sini ketika kita memang sudah eh, bikin membuat Spark session gitu ya, Spark session, lalu kita buat misalkan eh, Spark.sql gitu kan kita nge-select ya, nge-select table yang ada di Hive tadi, lalu kita coba analisis, mungkin kita membuat salah satu code cleansing gitu ya, kita ingin cleansing data itu karena datanya memang cukup besar sehingga kita menggunakan eh, PySpark gitu ya nah dari situ kenapa ada GitHub gitu ya biasanya kalau saya lebih apa ya untuk untuk menyimpan ataupun nanti untuk mengupdate satu code yang hasil dari analisis dari tabel yang ditarik dari Hive itu saya simpan di GitHub sehingga apa sehingga dari GitHub itu nanti kita mencoba untuk kirimkan ya jadi kita kita simpan di GitHub lalu dari GitHub itu kita tarik ke S3 ya kita tarik ke S3 lagi untuk kita simpan uh, file uh, yang tadinya dot, uh, .ipynb kita ganti ke .py ya. Jadi ke pi, atau file .py yang memang di dalamnya ada script-script Icepark uh, ya. Misalkan untuk linsing ataupun kita misalkan untuk uh, membuat satu agregasi yang mungkin nanti agregasinya itu ditampilkan ke data mart untuk dikonsum sama uh, dashboard gitu ya. Nah, ini kenapa ditaruh uh, di S3 karena nah ini ya ada deployment stage. Jadi deployment stage ini kita menggunakan data engineering di mana fitur data engineering ini kita bisa melakukan uh, job ya, melakukan job baik kita mau trigger uh, jam-jaman atau per jam atau bahkan harian ya, kita bisa trigger juga atau bahkan mingguan uh, sesuai dengan uh, apa ya, kebutuhan kita gitu. Jadi dari data engineering itu sendiri nanti kita bisa pilih dua ya, kita bisa upload file dari lokal, file.py tadi yang memang sudah jadi atau atau kita narik path yang ada di uh, S3 tadi ya. Kita define path apa? Karena memang dia sudah isolated uh, isolated uh, environment. Jadi, kita hanya define path aja dengan uh, direktori terakhir dia nyimpennya itu di mana, nanti dia akan membaca sendiri. Setelah dia akan membaca sendiri, uh, nanti kan dari script ini kan data-data uh, apa baru data-data baru apalagi sih yang sebenarnya bisa dikonsumsi di sini dan lalu diimplementasikan outputnya bisa di write lagi ke ke hive gitu. Jadi script uh, yang ada di sini itu script uh, passwordnya itu kita bisa <coughs> membuat tahapan-tahapan uh, ya tahapan terakhir kita uh, insert into uh, ini ya production table dimana di store sebagai parket dan nanti bisa di query lagi di sini gitu. Jadi kalau di sini case-nya adalah ketika dia dibuat ke hive table lalu disimpan ke uh, data warehouse ya nah di data warehouse ini kita bisa macam-macam salah satunya adalah kalau kita ngomongin end to end biasanya uh, bi tools ya ada mungkin kalau teman-teman ada power bi ada tableau atau bahkan uh, apa, apa lain gitu ya nah di sini di sini kita bisa menggunakan kalau uh, data database ya yang mirip sekali dengan power bi di data warehouse ini juga kita sebenarnya bisa melakukan query lagi dari hasil apa yang sudah uh, .tadi uh, running gitu ya secara harian atau bahkan secara jam-jaman. Nah ini uh, biasanya stepnya ini step yang biasa ya, saya lakukan gitu ya kita ngebuat satu uh, environment di mana kita interconnected dengan uh, AWS EDR Azure or GCP or AWS, ya kita setting gitu ya nanti akan dia akan secara automated konfigurasi mungkin kalau di AWS ini lebih kita ngebuat, ngebuat cloud formation mungkin teman-teman yang berangkat dari AWS udah nggak asing ya sama cloud formation stack-stack apa yang sebenarnya nanti akan dibuat dan akan diintegrasikan uh, seperti itu jadi di sini juga ada uh, register environment ya setelah kita nge-create credential lalu kita di sini ada policy ya, kita ngebuat policy dulu di AWS ataupun uh, ngebuat role-nya juga. Di GCP juga sama, step masih sama juga. Uh, dari sini lalu kita ngebuat setelah kredensial terbuat, kita ngebuat register environment. Kurang lebih di sini makan waktu cuma 1 sampai uh, 2 jam lah untuk environment itu up. Data lake nya ada, uh, log storage-nya itu juga ada. Terus uh, untuk apa file-file uh, lainnya misalkan kayak... Uh, role-role di mana CDP ini nanti ngambil data, di mana CDP ini nge-create di situ, e, di belakang layar nge-create di situ, itu semuanya ada di sini gitu. Nah ini e, setelah biasanya kita setup data ini ya, Clodera data environment lalu kita ke Clodera data engineer-nya, ya, jadi Environment masternya udah tersetup, lalu kita membuat environment untuk engineering-nya ya. Jadi, di sini ada kalau daerah data uh, engineering, biasanya kita langsung ngebuat uh, ngepick ya. Sebenarnya, uh, environment apa yang memang kita mau gunakan, misalnya itu uh, secara otomatis langsung tersedia. Lalu, dia juga ada tipe ini ya, workload type-nya ini, teman-teman uh, bisa menyesuaikan ya. Jadi, di sini ada bermacam-macam, jadi misalkan ada 4 CPU, ada ada 16 CPU dan uh, berapa RAM gitu ya. Nah, ini ada auto scale juga di sini bahwa memang number of instancesnya mau berapa nih? Ada 1 sampai 20 untuk general yang small, tapi beda lagi ya. Mungkin di sini kalau bisa dilihat agak kecil M5 X-large ini uh, terhitungnya sebagai small di sini. Nah, contoh di sini pakai uh, 1 sampai 20 lalu di sini kita bisa define lagi ya misalkan CPU-nya berapa ini uh, minimumnya gitu kan oke okay, minimum 4 lalu memorinya berapa empat gitu ya nah ini bisa dilihat ya 4 giga max CPU-nya maksimum di 4 ini salah satu uh, cluster yang nanti akan jalan untuk running job kita setelah kita buat biasanya memakan waktu kurang lebih itu uh, 40 menit lah 40 menit sampai satu jam gitu kan Nah, setelah itu, kita ngebuat, jobnya ya. Kita ngebuat job sebenarnya di sini bukan ngebuat job, tapi lebih ngecreate, ngecreate apa, eh, nge schedule ya. Ngeschedule job itu mau running secara harian ataupun running secara, ini ya, apa, jam jaman gitu. Nah, sini sama ya. Kalau di data warehouse ada virtual warehouse, kalau di sini ada virtual cluster yang nanti akan running job kita. Contoh di sini misalkan ada user marketing gitu ya. Di sini ada nama-nama uh, uh, virtual clusternya lalu kita view job. Nah, ini uh, tadi yang saya bilang ya bahwa kita bisa upload file itu uh, Spark application file atau kita bisa upload uh, URL-nya. URL untuk uh, S3 tadi ya di mana uh, bucket-nya tadi yang menyimpan beberapa uh, ini apa? Uh, Spark job ataupun Python job gitu ya kita bisa define juga argumennya, konfigurasi nanti seperti apa dan Python versionnya juga kita bisa sesuaikan. Nah, untuk scheduling ini kita bisa di turn on schedule-nya. Ini kalau ini contohnya kita hanya eh, apa ya? sekali jalan ya historical process gitu ya. Tapi kalau di schedule ini kita bisa buat itu harian, jam-jaman ataupun bulanan ya. Nah, di advanced option ini lebih ke berapa sebenarnya core yang kita pakai dan memori yang kita pakai. Kita bisa customize. Nah, di sini ketika kita memang sudah ngedeploy tadi ya, sudah kita nge-deploy job kita, nanti akan uh, unique run ID ya, unique run ID yang terbuat di fitur uh, job runs ini dengan nama jobnya, misalkan contoh seperti ini gitu ya. Nah, di balik uh, ini semua, nanti kita bisa klik ya uh, ke run ID-nya, nanti kita bisa melihat sebenarnya uh, start out-nya berapa, lalu di situ ada uh, logs, di situ ada analisis, ada spark UI. Uh, biasanya kalau nggak itu bisa diberi notifikasi. Kalau nggak salah itu bisa diberi notifikasi yang memang nanti eh, kalau job kita beres gitu ya, ataupun job kita sukses, itu nanti akan ngirim ke email seperti itu. Jadi memang eh, sudah eh, diberikan UI yang sangat powerful ya menurut saya, jadi nggak perlu nggak perlu kita eh, pusing lagi ya di mungkin untuk ad hoc eh, engineering akan lebih mudah menggunakan uh, data engineering. Nah ini yang menarik di cloud data engineering juga kita bisa ini ya monitor analisis tadi. Tadi kan kita ada log sekarang ke analisis di sini kita bisa melihat nih contoh schedule informationnya, uh, terus ada CPU usage-nya, terus ada memory usage yang kita bisa pantau. Bila mana memang nanti job kita itu ada error, jadi kita bisa tahu, kita bisa telusuri, kita trace. Sebenarnya ya ini ya ada uh, seperti gan chart gitu ya task schedule-nya uh, seperti apa, lalu compute time-nya uh, seperti apa gitu ya, lalu yang field ada di mana seperti itu. Nah ini contoh kita bisa membuat uh, add schedule gitu ya, yang tadi kan kita nggak pakai schedule, lalu kita bisa modify. Oh ternyata setelah kita uh, deploy job jobnya awalnya cuma sekali running, tapi ternyata ini akan jadi satu prospek satu prospect uh, ini ya activity untuk uh, engineering kita di mana setiap hari nanti akan running ya, kita bisa add schedule juga lalu di sini yang ini contoh schedulenya schedule nya ya every hour atau bahkan kita bisa pakai use a cron expression juga ya mungkin teman-teman yang pernah pakai cron tab cron job itu ya ya bisa start date nya kapan end date nya kapan schedule configuration ya kick off job runs for interval that has not been run along di current interval nah, ini kita bisa centrang juga depends on previous, kalau memang job ini ada keterikatan dengan job yang lainnya mungkin kita bisa centrang ini ya ya itu will occur serially, jadi benar-benar bisa apa sekuensial gitu ya jalannya Okay. nah untuk selain Cloudera Data Engineering mungkin yang bisa saya sharing di sini ada, ada Cloudera Data Flow ya. Cloudera Data Flow ini uh, biasanya uh, kita menggunakan kalau memang ada satu event yang memang streaming, streaming apa ya streaming load gitu ya. Kita uh, narik, narik data secara uh, real time ataupun ya mendekati real time lah. Ya biasa kita menggunakan uh, Clodera, kita bisa menggunakan Cloudera Data Flow ya. Kalau nggak salah sih kalau di Data level ini juga baru ya, sebelumnya aku cuma ada, kalau area Data Engineering di sini kita bisa uh, provision ya, provision lagi clusternya. contoh seperti ini, di sini ada Oregon gitu kan, uh, sebagai region daripada AWS-nya, lalu di sini juga uh, kita bisa pasang alerts, alerts ini semacam uh, indikator KPI, KPI bila mana task itu berhasil apa enggak dikatakan apa. Nah kita kita bisa masang alertnya itu terus di sini ada Kafka juga ya. Jadi di selain kalau uh, uh, sorry kalau data source selain menyediakan uh, apa kita bisa menyediakan katalog sendiri. Artinya katalog kita bisa membuat satu katalog sendiri. Bila mana misalkan kita membuat satu flow di Apache cinaifi gitu ya. Flownya flownya seperti apa. Nanti kita kita simpan katalognya lalu kita deploy. Tapi Jangan khawatir, di sini ada namanya fitur ready flow gallery. Ready flow gallery ini contoh ini baru ada 6 ya. Misalkan Kafka filter to Kafka lalu Kafka to Clodera, operational database, misalkan memang kita store data gitu ya. Store data mendekati real time ke operational database, ini kita bisa pakai. Lalu Kafka to Kafka juga ada, Kafka to kudu ya. Ini juga uh, baru Kafka tuh kudu Lalu Kafka tuh S3 Afro gitu ya. Mungkin um, yang menggunakan file-file Afro gitu ya bisa disimpan di S3. Nah ini uh, disediakan oleh Cloud Data Dataflow. S3 tuh S3 Afro juga ada di sini. Jadi memang uh, ini hanya template ya teman-teman. Ini hanya template. Tapi teman-teman bila mana memang punya uh, melakukan architecting sendiri gitu ya, itu bisa di uh, upload di bagian katalog. Di catalog kita bisa upload, lalu di situ mungkin untuk, uh, ada pertanyaan mungkin, lalu, lalu untuk development uh, flow-nya itu gimana mas? Oke, okay, kita bisa buat data hub cluster. Data hub cluster itu seperti yang kemarin saya bilang ya, pada saat di talk 48 bahwa kita bisa nge-create nge uh, beberapa cluster, contoh seperti uh, Apache NiFi, terus nanti kita bisa membuat uh, Kafka, kita bisa ngebuat MyFi untuk data generator, lalu misalkan kita ngebuat kayak eh, ininya juga ya, misalkan eh, SparkJob-nya juga, gitu kita misalkan testing juga bisa itu ada di data hub cluster. Nah, kalau ngomongin end-to-end-nya, mungkin kira-kira eh, itu Mas eh, yang bisa saya eh, share. Oke, Mas Rahul. Eh, jadi, kalau itu nggak cuma bisa buat ini ya, development nya doang, tapi bisa end-to-end proses gitu ya, sehingga uh, prosesnya kita tuh jauh lebih gampang gitu ya. ya jadi jadi mudah banyak, gitu. banyak orang yang uh, sedikit apa ya, bukan sedikit tahu, tapi kadang karena kita ini kan platform gitu ya, kadang karena platform kita hanya terpacu dengan satu fitur gitu ya, padahal ada banyak fitur lain yang memang justru dia juga integrated gitu loh. Dan integrated-nya di sini adalah ya tadi ya, uh, biasanya kita hanya ngebuat sampai development cycle-nya aja kita membuat machine learning kita dapat uh, algoritma machine learning-nya dengan beberapa kondisi lalu ya udah kita uh, nya itu uh, kita taruh di luar gitu nah ada pertanyaan kalau misalkan memang saya pengen yang semuanya built-in di uh, CDP public cloud gitu ada ada juga gitu yang tadi yang saya bilang jadi setelah kita membuat uh, pass part code lalu di situ ada beberapa tahapan tahapannya kita buat uh, tasnya gitu ya lalu itu bisa diran secara harian. Nah, kita tinggal kita bagaimana membuat dynamic processing, misalkan file datang uh, tanggal ya, nah nanti di uh, tanggal hamin satu gitu, nanti tinggal di sisi codingannya kan bisa dirubah itu. jadi dia cuma nge uh, nama table-nama table yang uh, hamin satu itu tadi apa, di sama dia, lalu diproses, lalu di-store gitu, di-store, uh, bisa insert ataupun absurd gitu ya. Dari table itu baru kita bisa consume lagi. Mungkin akan digunakan sama bisnis user untuk decision making. Atau mungkin untuk uh, apa uh, visualisasi atau kebutuhan dashboard. Seperti itu Mas. Saya sih. Uh, mungkin sebenarnya kalau saya sih masih banyak pertanyaan. Tapi kayaknya saya ngasih kesempatan teman-teman dulu. Thank you Mas. Rol mau pertanyaan ya kali ini banyak-mahasih uh, banyak pertanyaan cuma saya lagi sortir uh, tapi nggak masalah teman-teman masih bisa join pertanyaannya untuk uh, masuk uh, tapi sebelum masuk sesi Q&A saya ingin kembali untuk jangan lupa follow ya dan visi Instagram dari kami yaitu epikra dan juga kelas data underscore ID uh, untuk dapat uh, informasi terkini tentang event-event uh, kami ikuti terus sesi person kali ini sampai akhir nanti ada foto sesi besar sama untuk mendapatkan free voucher digital learning dari Ikra itu dua orang menang ya, nilainya sebenarnya ratus ribu. Umumnya dibuunkan besok, Jumat 24 September satu jam 20 di Instagram at data ada sekolah Ikra. Makanya kalau bisa memang harus ini ya, harus follow ya. Oke, sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan, mungkin kita lihat dulu tayangan program di berikut ini. Setidaknya, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital untuk kebutuhan 15 tahun ke depan. Buat kamu yang suka mencoba hal baru, mengikuti passion, dan mengembangkan karir, memperluas networking di exclusive member, dan meningkatkan skill menjadi seorang profesional handal. Belajar langsung dari para experts yang berkompeten hingga berkesempatan mendapat kerja. Career Coaching dan Konsultasi untuk Meningkatkan Karir Kamu Ikra menghadirkan satu-satunya program yang menggabungkan data, management, dan business analytics Data MBA, Data Management Business and Analytics Oke, okay, mungkin langsung masuk pertanyaan pertama ya. Untuk soal ini saya coba pilih yang hal ini awal. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Yudo Mas. Jadi, Pak Yudo ini uh, sudah melakukan transformasi di swalayan orang tuanya. Kebetulan swalayannya beliau itu menggunakan program swalayan yang sudah di database MySQL. Nah, beliau rencananya ingin melakukan hybrid code Nah, kira-kira layanan apa saja yang bisa beliau gunakan di luar daerah Bapak misalkan memiliki memang uh, server yang memang fisik gitu ya. Dimana nanti layanan uh, CDP ini bisa ditempel. Sebenarnya konsepnya mirip dengan uh, Clodera on-premise ya. Sedikit cerita sedikit. Uh, dulu pengalaman saya waktu di uh, lebih uh, POC-nya. Gimana kita nempelin uh, server fisik ini dengan uh, Clodera on prem. Nanti layanannya sebenarnya akan enggak uh, jauh beda ya untuk hybrid cloud, tapi tentunya uh, kita bicara security, biasanya orang kalau paling khawatir itu uh, kalau masalah layanan nggak jauh beda, tapi kalau masalah uh, security biasanya orang bertanya-tanya gitu. Wah kita punya data transaksional nih, kita punya data kita punya data uh, profiling gitu, yang pastikan semua uh, terkait dengan uh, data privacy gitu ya. Nah kalau untuk data security-nya, uh, itu nanti akan ada ya dari sisi CDP nya punya layar sendiri tadi ya SDX ya era share data experience gitu dan dari sisi misalkan on-prem mungkin yang existing Bapak udah punya ini ya punya diri gitu ya mungkin sudah-sudah-sudah major juga gitu artinya enggak masalah kalau dari sisi fitur sebenarnya sama Mas jadi masih ada juga tapi ini hybrid hybrid cloud artinya Memang depends on uh, ini juga apa uh, apa yang resource apa yang sekarang kita miliki yang sifatnya fisik juga gitu karena kan hybrid ini kita menggunakan resource-resource uh, fisik beda lagi kalau misalkan kita public cloud memang kita bisa agile ya mau kita server kecil hajar gitu kan mau kita yang mau yang besar hajar juga gitu data data kecil data besar kita hajar juga sebenarnya nggak masalah dan menariknya nanti di pertemuan ketiga mungkin uh, bapak bisa hadir bisa hadir tuh nanti ada Uh, langsung ya dari Insya Allah langsung dari teman-teman uh, Klaudera, -teman dari teman saya nanti menyampaikan uh, akan lebih bisa banyak bertanya tuh di situ tentang hybrid cloud seperti apa jalan gitu sih Oke okay, mas Allah, jadi Pak yudo kalau belum puas silakan hadir kembali Pak di tahun minggu depan Pak kalau ingin uh, Mungkin lanjut ya, tadi ada bahas sisi masalah soal security, nah ini ada pertanyaan dari Bu Raisa masalah security, dari sisi security bagaimana para Rahul, karena ibaratnya kan cloud ini kan kita manage aplikasi yang sifatnya pihak ketiga ya, itu gimana Mas? Hmm, Oke, okay. sebenarnya kalau dari sisi security uh, untuk uh, apa ya multi public cloud, kita kembali lagi ke produk ya, jadi kita bicara sebenarnya kita mau consume produk apa nih, let's say kita bicara GCP gitu ya, kita let's say bicara AWS atau Azure uh, punya Microsoft gitu, sebenarnya mereka sendiri kan sudah punya security uh, level sendiri ya, jadi kalau dulu saya pernah ikut uh, training sertifikasi itu, jadi uh, dari layer uh, public cloud itu sendiri, dia punya security dari sisi data centernya, dia juga punya security di level uh, on the cloud-nya. Jadi, nggak cuma dari sisi data center, makanya kan kita bicara jualan produk itu kan availability sama scalability-nya. Yang di mana availability biasanya ngomongin data center ada tersedia di mana aja, scalability bisnya gitu kan. Ini bisa scaling gak? Ini bisa nanganin yang sesuatu yang kecil sampai besar apa enggak. Nah, itu satu. Jadi security levelnya nya udah ada di tingkat masing-masing cloud. Yang kedua, Cloudera juga punya sendiri gitu. Data governance, data data yang memang sifatnya menetap di uh, platform gitu ya ataupun uh, ataupun diolah gitu di platformnya Cloudera. Nah, itu juga di maintenance. Jadi benar-benar gak cuma di maintenance ya. Jadi memang data-data itu itu sudah uh, apa ya built-in si SDX itu kalau di share data experience itu sudah built-in baik di private ataupun di uh, public cloud ya kemah dua hari yang lalu saya baca artikel di Forbes itu tentang uh, apa ya semacam uh, pertanyaan, pertanyaan gitu ya, masih hitam dan putih antara private sama public cloud itu seperti apa dan memang dari uh, dari sananya sendiri sudah uh, di define ya bahwa uh, itu benar ataupun public cloud ataupun on prem itu memiliki security level yang sama gitu jadi artinya produk ini tidak menyampingkan security walaupun menggunakan public cloud masih, memang kadang konsumen orang itu tentang data security maksudnya memang ya, lagi, ya. lagi lagi seksi juga sih masih iya, lagi seksi gara-gara kasus-kasus kemarin itu oke okay, next uh, mungkin ke pak jamal ya nah ini pertanyaan beliau apakah by sudah mengakomodir bank seperti misalnya di Oke, okay. nah kalau untuk uh, PySpark itu sendiri kan kita kembali lagi ke main package ya Mas ya. Jadi main package ataupun main uh, library. Tapi jangan khawatir tadi kalau kita saya nggak salah dengar ada uh, second slide ya, ada TensorFlow mungkin atau mungkin ada keras gitu ya. Itu bisa juga. Jadi memang di, uh, mungkin saya uh, lupa menyampaikan pada saat di Talk 48 nggak hanya PySpark aja, nggak cuma kalah aja nggak cuma Spark aja tapi kita bisa implement uh, Python Python ini ya library ya TensorFlow, keras terus kita bisa uh, speed jadi mau di gitu ya mau kita bicara pakai Spark ayo karena mungkin teman-teman uh, udah pada tahu ya karena kan bahwa di Spark itu sendiri kan machine learning algorithm-nya nggak banyak itu itu aja mungkin teman-teman mau pakai TensorFlow segala macam itu bisa secara uh, manual ataupun otomatis kita lakukan gitu sih kita bisa kita bisa bisa di, ketika membuat machine learning cluster, kita bisa langsung define bahwa, oke, okay, kita akan install ini, install itu, package ini yang akan kita gunakan. Dan pada saat nanti kita deployment, nah, itu juga nanti kan cluster ada sendiri ya di situ. Nah, itu bisa running juga. itu okay, sih Oke, okay, kayaknya ini ada beberapa... jadi uh, uh, Mungkin silakan ya, kalau mau bertanya langsung, silakan open mic, uh, uh, resen dulu, nanti akan saya silakan nanti open mic dan juga bicara ini kayaknya dari yang toseng kemarin nih, pak Brian nih silakan pak uh, open mic Halo, pak. pak Brian. terima Halo. kasih Halo, okay. saya masih masih ini nih masih apa istilahnya masih galau hmm. karena pertanyaan di pertemuan pertama mengenai otomatisasi daripada data science nah di sini tadi agak sudah mulai kelihatan uh, klik and dropnya dari Cloudera tapi otomatisasi itu kan tidak hanya klik soal data tapi soal deployment daripada pythonnya dan lain-lain itu kira-kira bagaimana itu Mas Raul saya masih istilahnya masih Oke. curious ini. <laughs> terima tapi, kasih siap sama-sama Bapak mungkin saya bisa jawab ya untuk deployment ke aplikasi gitu ya? Mungkin gini, Pak. Jadi, di uh, Clodera ini sendiri juga, kita sebenarnya uh, ini ya, tidak membatasi teman-teman untuk uh, uh, connected dengan uh, aplikasi yang ada di kamarnya masing-masing, Mas. Jadi, begitu ya, Pak? Ya, jadi kita nggak, kita nggak membatasi karena saya yakin bahwa setiap company, mulai dari yang kecil sampai yang besar, itu punya style masing-masing untuk dia melakukan deployment, untuk mereka melakukan uh, apa ya, istilahnya itu. Uh, ya, mengapa ya? Monet, monet, monetasi lah, monetasi hasil, hasil temuannya gitu. Nah, di Chloederia ini dulu, uh, based on my experience, Pak. Jadi, yang saya lakukan adalah memang kita menggabungkan. Jadi, di antara, di antara stack stack cycle tadi itu, ada yang memang kita selipkan itu untuk uh, kita bawa keluar, gitu loh. Nah, dibawa keluar ini maksudnya seperti apa? Mungkin kita bungkus sebagai uh, ke API, gitu ya. Modelnya kita bungkus ke API yang memang nanti eh uh, API sendiri kan kita membuat satu back end aplikasi yang tentunya dihit banyak itu kan bisa pakai Kubernetes cluster gitu ya pak ya nanti kita bisa bawa keluar sebenarnya gitu pak jadi nggak serta merta bahwa uh, cloud era ini tidak uh, berdiri berdiri sendiri gitu loh jadi dia masih bisa pak pak makanya ada minggu depan nih ada yang namanya hybrid cloud jadi hybrid ini nanti akan menyediakan banyak ini siapa fitur-fitur jadi maksudnya hybrid cloud itu adalah multi cloud ya. Jadi bisa dibawa ke AWS, bisa dibawa ke Alibaba, gitu. Oke, ya. halo. Ya, halo Pak, siap. Jadi kalau hybrid ini bisa dibawa ke AWS, bisa dibawa ke GCP, atau bahkan bisa dibawa juga Pak ke aplikasi ini sendiri, aplikasi company. Gitu. gimana pak Brian? Ya. Terima kasih. Oke siapa? Oh, Terima kasih pak untuk pertanyaan. Terima kasih pak Brian siap. Oke untuk teman-teman lain kalau misalkan mau berkomentar silakan ya, Oke, nanti akan saya persilakan. Oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya dari uh, mas atau pak Fauzan nih uh, agak sedikit atau uh, topik ya, tapi agak berhubungan nih. Bagaimana membuat sistem data warehouse atau data lake yang berkualitas sehingga terhindar dari data yang mungkin sering kita uh, katakan sebagai garbage ya. Nah, gitu. Gimana? Uh, mas bemer, boleh diulang lagi mas? Kayak putus-putus. Oke. Okay. Uh, bagaimana membuat sistem data warehouse atau data lake yang berkualitas sehingga terhindar dari data yang bisa dikatakan sebagai garbage data-data sampah, biasanya kan kita tahu kita oh, gitu sebagai orang data kan, banyak nah, banget itu data sampah. Jadi, Dimana ini apa? experience juga ya bahwa uh, di Ikra saat ini memang apa, kita partnership juga ya dengan Kemenkes, kita handling juga data-data ini ya, data-data yang uh, publik gitu ya, memang datanya sangat dan uh, saya pernah mengatakan bahwa kalau kita nggak tahu datanya, ngapain kita buat data warehouse? Itu satu. Nah, sehingga timbullah kita harus melakukan apa? jernih jernih itu ke data ininya ya data fullnya ya kita melihat data audit kita melakukan data audit kita melihat data quality saya biasanya menerapkan data audit and quality memang painful proses itu jadi benar-benar kita ngelihat kira-kira sebenarnya secara presentasi itu berapa persen ini missing value-nya oh kira-kira dari situ akan kelihatan setelah berapa persen missing value lalu kita melihat juga Relevansi terhadap presentation layer, presentation layer itu memang nanti datanya sudah bersih, sudah siap di siap untuk di Apa nih requirement-requirement presentation layer? Oh ternyata di presentation layer cuma kita mau buat campaign aja, campaign yang notabene cuma butuh ABCD gitu. Nah berarti kan ada beberapa data yang memang value-nya itu invalid itu harus kita lihat, sebenarnya seberapa berat seberapa persen juga kita invalid dari situ. Akhirnya kita bisa scrap sebenarnya pola data kotor kita itu seperti apa sih? Nah, ini akhirnya jadi solusi. Pola data kotor ini, apakah memang kita harus membenarkan darinya dalam artian sourcenya, aplikasinya, aplikasi HP mungkin ataupun uh, secara web gitu ya, ini uh, dibenerin nggak nih kira-kira? Datanya bisa kotor ini, masuk ini, kayak gini, ini kira-kira diberikan. Atau justru kita bisa ngebuat solusi yang kedua, yaitu ya kita cleansing. Kita cleansing karena kita mendapatkan pattern. Misalkan kita bicara kolom uh, umur, gitu ya. Umur itu macam-macam. Ada yang bisa orang iseng nulis hmm. pakai huruf, gitu ya. 13 tahun, ya gitu ya. Itu macam-macam. Jadi, makanya gimana kita bisa uh, jadilah seorang yang skeptif ya. Skeptis terhadap data, sehingga kita bisa suggest data warehouse atau data mart benar-benar ke presentation layer. Jadi kalau bisa data analis ataupun data scientist itu menerima data itu ya sudah bersih. Sehingga flow dari awal data engineering, data analis sampai data scientist dia creating model lalu dia develop uh, machine learning algorithm, dia benar-benar udah nggak melakukan cleansing, paling-paling cuma feature engineering kayak gitu. Jadi kuncinya adalah data audit and quality. Uh, dulu project kita itu uh, di Kemenkes sedikit sharing juga Sekitar jalan tiga bulan, 3-4 bulan ya, running 4 bulan itu. tiga bulannya untuk data audit and quality. Tapi dengan itu kita bisa tahu, oh sebenarnya itu kotornya seperti ini loh, sehingga kita bisa risk apa saja yang bisa dibetulkan dari layar depan dan apa saja yang bisa dibetulkan dari layar belakang. Effortnya nanti besaran di mana, kita compare. Itu sih, data audit and quality itu penting. Ya, emang kerjaannya orang data yang paling banyak di situ ya, Mas, benar-benar. Itu Oke, okay, kayaknya nih ada Pak Yudo tadi masih belum puas dengan ini, tapi sebentar Pak, satu pertanyaan terakhir nanti habis itu ke Pak Yudo Pak. Uh, dari para diantian ya, ini, apakah bisa melakukan CDC di CDP ini? Terus fitur apa yang dipakai? Gimana, Mas? Sorry, mas, Pak. Apakah bisa melakukan CDC di uh, Cloudiana Data Platform ini? Terus fitur apa CDC. yang dipakai? Ya. Yeah. Oh, CDC. Diisi maksudnya, mungkin boleh langsung ini aja. Iya, mungkin Pak boleh review Boleh di unmute aja, Pak. Atas sudah, uh, oh, oke. Okay. Kalau ini mungkin nanti ditampung ya nanti uh, di email aja, Pak Rizky. Okay. Oke, lanjut ke Pak Yudo. Silakan, Pak Yudo. Oke, uh, open cam, double nick. Silakan, oke. Okay. Oh, ini Mas mau nanya, Mas kan tadi uh, tentang... Klo Hybrid itu, itu nanti kan kebetulan saya udah punya uh, programnya sendiri kan yang uh, menggunakan MySQL databasenya. Nah nanti itu kalau untuk kira-kira oh, saya rencananya mau buat machine learning kayak regresi deh untuk order untuk rekomendasi order masing-masing item gitu. Nah kira-kira tuh nanti gimana itu mas? Istilahnya itu uh, on premise ini, berarti dikerjakan dulu di cloud, lalu nanti ditempel ke program ya? Gimana itu? Kira -kira. Nah, uh, jadi Akhirnya. kalau hybrid ini pak, uh, secara gambaran ya, secara gambaran high levelnya adalah, jadi uh, server yang digunakan itu uh, uh, untuk MySQL, segala macamnya itu memang sudah ada uh, fisiknya ya. Jadi mungkin sudah memiliki. Nah nanti dari hybridnya ini adalah processingnya. Jadi processingnya mungkin kita bisa menggunakan si public cloud itu. Jadi fitur-fitur uh, yang disediakan oleh GCP tadi kan sebenarnya backbone-nya itu adalah uh, ini ya bisa AWS bisa GCP yeah. bisa Azure ya Pak ya yeah. jadi data Bapak itu nanti akan ngalir ke sana diproses mungkin nanti ketemu hasilnya misalkan hasilnya akan menjadi satu uh, tabel baru gitu ya satu tabel baru yang memang ini loh rekomendasi untuk produk ini tuh cocoknya untuk orang uh, segmented A orang segmented B orang segmented C jadilah satu tabel masing-masing nah itu akan nanti biasanya nya akan dikembalikan lagi ke source-nya. misalkan bapak pak, ke servernya MySQL berarti ke SQL. Jadi processingnya pak yang hybrid. Oh, Oke. Okay. Kalau un untuk nanti kalau untuk oh istilahnya itu uh, yang memproses itu kira-kira ada nggak ntar dari Cloudera atau dari AWS atau gimana ya kira-kira ya, untuk oh. kalau untuk prosedurnya itu nanti pak uh, dari Cloudera oh, gitu. akan didampingi pak. Jadi benar-benar eh Irfan Murong ya Pak ya. Jadi nanti jika Bapak melakukan POC segala macam itu nanti akan uh, didampingi sampai dengan uh, bahkan uh, assisting itu kalau daerah memang uh, menyediakan beberapa ini ya apa video-video uh, short, video-video singkat untuk kita bisa ketika ini servis sudah jadi kita mau ngapain gitu kan? Oh kita mau journey di uh, contoh kayak tadi ya Pak ya. Mesin Learning Bapak misalkan, oh di dalam Mesin Learning itu kita bisa ngapain lagi gitu? Nanti akan didampingi ya, Oke oke deh, berarti itu aja deh Mas. Siapa? Mungkin Bapak uh, harus datang nanti Pak Thompson ke atau nanti ada hybrid, mungkin Bapak bisa oh. banyak nanya itu langsung oh, ke. Siap oh, siap. Terima <laughs> ya Mas. Oh. Ya, ya, siap siap kasih. juga Pak juga, itu Pak Edi Mungkin nanggung, nih, Tanggung nih kepala Tanggung, ada udah ada Pak Redi silakan Pak tadi. E, di langsung tanya aja Pak Halo, udah resen Pak ya. Halo, selamat malam Mas Raul. Oh, bentar mohon maaf, Halo, maaf. sambil parah. Ya. Mm -hmm. Malam nggak bisa ngelain siap Siap, siap. Iya, tapi kalau boleh mau tanya dulu nih mungkin uh, sebenarnya kalau ya memang sibis itu kan ada beberapa macamnya ya. Nah, dengan CDP Public Cloud ini yang bisa disupport oleh folder Data Platform ini ini uh, best practice-nya atau ineffective way-nya uh, seperti apa ya implementasinya mungkin bisa dikasih contoh gitu Mas Raul. Oke okay, mungkin implementasi kira-kira uh, yang bisa apa ya mungkin kalau saya, saya nggak salah tangkap ini mungkin pertanyaan gini Pak ya kira-kira implementasi CDB public cloud itu digunakan uh, inner way atau inner best practice seperti apa gitu ya Pak ya iya yeah, boleh Mas iya yeah, dan uh, kaitannya dengan data capture itu uh, kita bisa pakai fitur apa gitu ya, yang ada di dalam CDP public cloud itu. Kan fiturnya ada banyak itu ya. Oke, sebenarnya kita bisa menggunakan fitur uh, balik kebutuhan Pak ya. Misalkan memang kalau kita sifatnya contoh uh, ini experience. Jadi misalkan kita menangani salah satu uh, perusahaan ini ya, perusahaan swasta waktu itu saya saya pribadi menangani salah satu perusahaan swasta yang gerak di uh, asuransi gitu ya. Uh, di situ uh, benar-benar eh, sorry bukan swasta salah satu bumn lah kita sebutnya gitu ya asuransi yang memang pada saat itu uh, data-datanya gitu ya data-datanya memang sangat uh, highly secure data-data uh, data-datanya data sangat uh, mengandung data privacy lah nah dari situ sebenarnya poinnya adalah datanya itu data historical pak pada saat itu kalau eksplorasinya datanya data historical lalu Memang balik lagi ya, kita nyusun master plan-nya itu tujuannya lagi-lagi adalah kita mau analisis ini sejauh apa. Seperti itu Pak, setelah kita tahu tujuannya kita mau analisis ini sejauh apa, apakah memang hasil proses analisis ini akan dilakukan secara berulang-ulang. Dalam artian apakah memang akan dibuat satu pipeline yang nanti mungkin ke depannya akan di-generate lagi data baru di generate baru lagi data baru di generate baru lagi kalau memang nanti data baru di generate lagi data baru di generate lagi yang berarti memang kita butuh data engineering-nya fitur-fitur yang ada di Cloud era data engineering-nya contoh misalkan kita bisa pakai uh, tadi ya job terus kita bisa pakai memang kalau misalkan kita butuh uh, data langsung ngalir secara stream gitu ya mungkin kita butuh uh, data generator terus kita butuh Kafka gitu ya untuk untuk transport datanya itu nge-message datanya itu ataupun misalkan kira-kira cuma sampai masalah ini aja apa masalah eh, sekali analisis udah jadi. Nah itu di pertemuan 48 kemarin saya coba udah menyampaikan bahwa kalau kita cuma sifatnya historical analysis aja ya memang fiturnya CML aja gitu CML yang kita bisa pakai lalu dari situ kita bisa eh, tutup ya. Maksudnya kita bisa buat itu down lalu ya udah kita nggak akan pakai lagi gitu jadi kita bisa pakai itu jika lo memang kita membutuhkan gitu tapi kalau misalkan memang kita nggak membutuhkan, nggak apa nggak dipakai gitu nah mungkin kalau ngomongin praktis eh, gimana kita handle project beberapa project menggunakan CDP ini pertama mungkin project ini ya dulu project salah satu bank besar juga kita eh, kita handle ya kita handle untuk ke situ di mana kita bisa implement Uh, machine learning, kita bisa implement uh, generate juga uh, deployment juga gitu ya, deployment kita tes data-data sampelnya itu seperti apa, nanti hasilnya seperti apa gitu sih, jadi uh, sebenarnya balik lagi sih pak, jadi kalau kita fitur-fitur yang ada di Clodera uh, banyak gitu ya, tapi kalau untuk ini yang biasanya secara ini ya, secara simple ya untuk secara arsitektur simple, tapi kalau secara arsitektur yang sifatnya Uh, ada streaming, terus misalkan memang tadi kayak Pak, uh, Pak Yudo ya, misalkan ingin hybrid, itu juga ada sendiri replication-nya, terus misalkan kayak ada Pak Brion pengen ngeliat bahwa dari sisi sebenarnya uh, ini interconnected automation-nya tuh ada di mana, gitu loh. Kalau misalkan kita memang ngebuat pipeline, nah itu memang uh, fiturnya ada juga. Jadi memang sudah apa ya sudah balik lagi ke kebutuhan kita maunya Uh, menggunakan fitur apa? Paling gitu sih Pak, kalau dari saya menjawab ini. Itu Pak ya Iya, terima kasih Mas Rahul. Uh, boleh tanya satu boleh, hal lagi? Boleh, Pak, singkat-singkat Pak. Iya, iya. kalau uh, apa namanya, secara uh, misalnya kita ngomongnya data hmm. gitu ya. Nah, kalau uh, biasanya uh, mungkin Mas Rahul itu pernah hmm. di suatu proyek gitu ya. Hmm. Uh, berapa lama sih biasanya customer kita itu uh, ingin visualisasi datanya itu selalu terupdate mas, apakah mungkin ada yang pernah saya mau uh, seper, uh, misalkan per 30 detik datanya itu di visual harus selalu terupdate Oke. Okay. Gitu ya? atau mungkin per okay. 30 menit atau per berapa gitu dan bagaimana sih uh, mengkondisikan hal tersebut oke, okay. kalau saya uh, pernah pak, benar-benar pernah dan bahkan pada saat itu di challenge uh, dengan arsitektur yang tidak ini ya, mungkin kita bicara yang di luar, yang menggunakan Clodera dulu ya, yang menggunakan Clodera bahwa data itu bisa semi-stream bahkan, karena di Clodera sendiri tadi ada Clodera data visualisasi ya, dimana sebenarnya dia nembak ke data lake pak jadi data mau update seapapun itu, karena di Clodera data visualisasi ini kan dia berdiri di atas Kubernetes cluster dimana sebenarnya, nah ini nih yang yang apa ya yang unik ya, jadi semacam tableau server atau Power BI gitu ya, tapi di sini dia berdiri di cluster gitu. Artinya apa? Data-data yang masuk itu bahkan bisa 15 sampai 30 menit dan nggak nge gitu. Depends ke virtual warehouse yang memang sudah kita ingin yang sudah kita build gitu ya. Artinya tadi ya ada scaling-nya ya, bisa up ke berapa, minimum dan maksimumnya gitu sih. Nah, kalau di luar daripada Clodera, Strategi apa yang biasanya saya lakukan? Uh, ini juga saya lakukan di menggunakan uh, CDP Public Cloud ya. Saya selalu ngebuat uh, beberapa metrik itu dibuat ke data mart dan memang uh, proses dashboard itu jangan sampai ada proses yang ini ya apa uh, komputasi berat gitu. Artinya kita menghindari, kita menghindari sifatnya yang query-query agregasi. Kadang kan ada dua approach biasanya ada yang memang ngebuat view dulu, memang tabelnya kayaknya kecil nih kita buat view dulu gitu, atau enggak dashboard yang bagus itu menurut saya adalah ya kita cuma ngeselect all aja, nge ngeselect bintang aja semua ke mart-martnya. Karena itu enteng proses paling enteng itu nge-select Tapi lain cerita kalau oh misalkan memang bapak menembak ke satu matrix jebret dengan melakukan grup by di situ, nah, datanya itu pasti akan sangat sangat lama pun kita kecuali kita memang menggunakan tools big data gitu ya kayak kalau daerah ini ya nggak apa-apa karena nggak masalah mau di situ saya pernah menggabungkan dalam data satu tahun itu sekitar 1 juta lebih lah itu record transaksi iseng sih waktu itu saya cuma pakai dua nodes dua nodes itu saya coba di situ pengen ngambil tiga pro tiga top produk di tiap bulannya di tahun 2000 ribu, uh, let's say 2016 lah kayak gitu. Nah, otomatis kan di situ ada window function terus di situ saya ada uh, sub nya misalkan di situ saya gabungin juga sama CTE gitu ya. Nah, itu running-nya kalau di Clodera ya untuk kita query dan lalu di uh, consume sama dashboard itu cuma 5 6 detik lah Pak, gitu. Jadi memang eh uh, In special case seperti itu sih Pak. Jadi memang balik lagi ke optimize uh, marknya ya Pak ya. Baik secara infra ataupun uh, key optimize daripada table-table itu sendiri. Kalau traditional approach saya nyarani bahwa ya itu ya. Buat key optimize table macam-macam ya. Kalau kita ngomongin di RDBMS ada index partition. Tapi kalau kita ngomong distributed uh, cluster warehouse kayak memsql gitu ya. Itu kan ada column store salah satu approach Baru, column store terus juga ada key hash partition, terus ada juga uh, shard key seperti itu. Jadi, kita optimasi di sisi martnya. Oke, okay. Pak mungkin untuk uh, lebih jelasnya nanti ikut Pak ya di perusahaan selanjutnya. Jadi, ya, Pak, biar lebih ini, Pak, kita ngobrolnya. Oke, thank you, thank you. Okay. Siap, siap. Uh, masih ada beberapa. Ada pertanyaan tapi memang waktu kita sudah uh, mulai habis nih jadi uh, nanti teman-teman uh, akan mengisi form ya untuk mungkin dari form itu nanti pertanyaan teman-teman yang belum terjawab kita ada 8 nanti akan kami jawab ya email nanti ya. untuk lebih jelasnya dibalas langsung sama Mas Raul nanti. Oke, okay, please stay, stay safe and healthy, stay social distancing but digitally connected. Saya gempar, mau kelima segera pengikram. Bertugas pamit, menutup diri, selamat malam, dan sampai bertemu di konsul selanjutnya. Terima kasih.